Oke, okay, jumpa kembali bersama kami, Service Jepara kita mendapatkan order dari pelanggan kami pelanggan dari YouTube seperti ini kita dikirimi angker sepertinya angker-angker ini tidak ada yang jual karena tekan kami untuk mencoba mengirim seperti ini angker ini nih um, angker mixer Winsor duduk Dia Terjadi putus Bilangnya ada yang putus Dia minta untuk digulung ulang Dikirim ke alamat kami Seperti ini nanti kita akan mencoba untuk menggulung Angker ini kita harus membaca data dulu untuk sebelum kita bongkar Setelah kita mendapatkan datanya kita dapat menggulung oke okay, untuk rekan-rekan cara membaca data rekan-rekan bisa lihat di video video sebelumnya caranya membaca data pada angker jenis angker apa saja bisa kita baca dan setelah datanya kita dapatkan kita dapat menggulung oke okay, untuk rekan-rekan rekan-rekan yang mempunyai kendala untuk angker yang tidak ada yang jual di pasaran bisa mengirim ke alamat kami nanti kami berikan rekan-rekan bisa untuk inbox di fan Facebook nanti kita komplimasi di Facebook saja biar lebih leluasa oke okay, ini sepertinya kita sudah mendapatkan datanya pada angker oke okay, nanti kita akan menggulung untuk rekan-rekan kita bisa lihat cara penggulungannya, kita menggunakan semi penggulungan biar lebih cepat dan lebih akurat oke, okay. untuk rekan-rekan selamat menyaksikan untuk videonya oke okay, untuk rekan-rekan sebelum kita menggulung kita harus mengecek pada bagian kolektor kita harus teliti jangan sampai ada terjadi kebocoran pada kolektor kita dapat menggunakan multi tester seperti ini kita harus mengecek jangan sampai ada terjadi bocor sedikit biasanya kalau terjadi bocor pada kolektor apinya nanti bisa tidak sempurna kemungkinan bisa besar apinya padahal kita gulung sudah bagus tapi kolektor bocor dia akan pada sistem tidak akan sempurna kemungkinan bisa apinya besar oke okay, kita peliti dengan multitester seperti ini antara kolektor satu yang sebelahnya di, di kita ukur menggunakan mongki sebelahnya dengan sebelahnya jangan sampai terjadi ada kebocoran seandainya terjadi kebocoran coba kita bersihkan dengan menggunakan karter kalau memang terjadi bocor biasanya kalau terjadi bocor kita dapat membersihkan seperti ini dengan karter nanti dia akan bersih seandainya tidak bisa kemungkinan kolektornya sudah tidak bisa dipakai oke okay, sepertinya untuk kolektornya masih bisa kita bersihkan seperti ini dan oke okay, kita lihat tidak ada yang slot oke okay, nanti kita bisa melanjutkan untuk penggulungan dengan menggunakan alat semi manual bisa kita lanjutkan untuk rekan-rekan untuk para pemula atau yang hobi di dinamo atau penggulungan oke untuk rekan-rekan setelah selesai kita gulung kita tinggal mengelim seperti ini kita dapat menggunakan lem resin atau high biasanya yang disebut lem poxy. kita aduk seperti ini biar rata dulu untuk lemnya dan kita menggunakan pemanas high dryer bisa panaskan untuk angkernya kira-kira kita panaskan anggaranya 70 derajat lebih sedikit jangan terlalu panas nanti kita ya anggaranya cukupan saja sekitar 60 sampai 70 derajat dan kita dapat mengelim seperti ini nanti dia lemnya dapat meresap ke dalam pada bagian pori-pori angker sangat mudah sekali, untuk rekan-rekan. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan. Nanti kita lanjutkan di trik-trik lain. Oh iya untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik ilmu untuk rekan-rekan.